Oke okay guys, jadi kembali lagi bersama gue ada juga. Welcome back to my channel. Jadi di sini gue bakalan ngebahas tentang uh, bagaimana uh, kisah mistis di Oke okay guys, kembali lagi bersama gue, ada Yuda dan Brother Randy. Oke, okay, jadi di sini gue bakalan ngebahas tentang uh, cerita mistis yang berada di salah satu tempat wisata yaitu di bendungan batu tegi. Oke jadi e, ini sebenarnya pengalaman pribadi sih karena e, dia sudah mengalami apa e, cerita mengalami kisah mistis itu sendiri gitu. Jadi bukan e, ka, bukan karangan atau bukan juga e, dongeng lah. Ini memang benar-benar fakta gitu loh dia sendiri. <laughs> Oke dukungnya apa guys? Belum ]eyeh. cerita udah bunyi seperti itu, jadi langsung aja kita dengerin cerita dia Oke, langsung saja kita Ya, ini yeah. <laughs> agak sedikit serau disini <tih> bukan? gue kalau cerita ini kayak langsung reading gitu Karena <hoti> <tih> <Adrian, tih> <tih> gue orang orangnya tipenya, orang penakut ya Penakut ketemu makhluk-makhluk halus Tapi penasaran Penasaran, <tih> mm -hmm. gue lebih baik ketemu sama orang, -orang lain atau ketemu hewan yang menyeramkan, hitungan hewan kayak kayak anjing, monyet itu kan Daripada gua harus ketemu sama makhluk halus itu kayak yeah. wow gitu kan Jadi <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. gua punya cerita nih <laughs> Oke. Okay. Gua punya cerita itu tahun 2020 tahun dua ribu itu bulan Januari, sebelum gua sidang kelulusan. Yeah. Kelulusan itu sekitar tanggal puluh 20... 21 kalau sama. puluh 21 ya. karena gua sidang itu sudah berusaha tanggal 30. Sekitar tanggal 21 seminggu sebelum gua sidang, gua sama teman-teman gua, teman-teman camping to the ghost gitu. Yes, ghost to the camping. Tempatnya tepatnya oh enggak. Yang punya grup gue gua. Ah, gue juga termasuk gua. <laughs> Jadi ini, ini sebenarnya cerita gua sama Bayu. <laughs> Jadi kita itu bertuju ya yeah. bertuju disitu ada siapa? Tiga, tiga cowok dan empat cewek yeah. ada gua, ada Bayu, ada temen gua, temen kita namanya Edo, yeah. perempuannya ada Alivia, ada lili ada, ada, ada Sethi sama ada si siapa Sethi ya? namanya Via itu si, si David, David Tree oh, ya, yeah. kita bertuju nih guys kita bertuju dengan berapa hmm, iya, motor di saat untuk juga empat motor kita setar dari Bandar Lampung dari Bandar Lampung kita setar itu jam berapa posisinya kita setar itu setelah zuhur oke okay, jam satu jam satu setengah yeah, kita setar kemudian kita berhenti di pertengahan yeah. jalan di masjid kita sholat dulu yeah. kemudian kita sampai ke Batu Taji itu sekitar mampir dulu gini ya. mampir ke rumah itu ah mampir ke rumah itu Mampir dulu, pemain dong. Enggak, kita mampir itu pas pulang nggak sih? Mampir dulu. Oh, mampir ke berkemaikin dong? Kita ngambil barang kayak ada. Iya, yeah. ada barang camping yang harus kita ambil. Iya. Yeah. Mampir ke rumah Edo di tanah pandang, tanggal yeah. Kemudian kita langsung start. Gak lama dari itu kita langsung start. Kemudian juga Batu rugi. lima jam lima gitu juta jam lima Jadi itu agak-agak gerimis ya ini random iya. gerimis akhirnya kita sampai di sana kita negosiasi tentang kapal iya. karena itu kan kita harus nyebrang nih guys kita harus nyebrang ke uh, gundukan bukit-bukit kecil ya, ya. Tepatnya, di tepatnya Tanjung Harapan di bukit Tanjung Harapan itu kita negosiasi sama bapak yang punya kapal iya. pak kira-kira berapa nih kalau kita nyewa uh, kita antar pulang jemput iya ya dan, dan kapal kita itu nyebrang itu posisi jam apa abis Madrid enggak pas aja Madrid iya selesai azan iya enggak, kita di pertengahan itu Mas. lagi azan justru Ya, pokoknya azan, iya, lah ya azan kita, kita azan di zona Madinah kita dijalan nih lagi uh, pertengahan di tengah-tengah lah bisa bilang di tengah-tengah bendungan lah gitu terus pas uh, di tengah jalan itu juga udah gak kelihatan apa-apa gelap, gelap banget, gelap banget terus dan sampai di sana itu sama sekali gak ada cahaya sama sekali ya, karena memang di tengah bukan utang ya, gundukan tanah dan memang itu kan atasnya pohon-pohonnya bisa bilang lebih bukit-bukit gitu, dan apa, itu banyak banget pohon iya karena kita sampai lah di kanju harapan ya iya, harapan. nyampe turun habis itu uh, difikir bapaknya bakal nganter gitu kan? bapak yang punya kapal bakal nganter nggak, ternyata tahu. kata dia naik aja ke atas itu hmm. ada bapak penjaga hmm. penjaga pondok hmm. nanti kita ya, pikir ada ya, yang ada. sebenarnya gini ada yang berpikir seuzon sih ya, sebenarnya hmm. cuma hanya satu orang semua itu udah seuzon cuma jangan-jangan kita ini mau ditinggalin waduh kacau ini, gak ada orang di atas tapi gak ada sama sekali lampu itu udah kayak tempat itu udah kayak nggak ada kehidupan sama sekali jadi setelah bapak itu pergi kita udah kayak justru pasti kepar soal selayatnya kepar ayam kali ya nggak kayak kita udah bar gitu sana kamu orang mau kemana sana kan tengah hutan bayangin ditanya harapan pasti lo semua pada tahu gitu lo semua, hmm, semua pasti. pada tahu ditanya harapan itu tempatnya nggak ya. pada e, di situ kita akhirnya e, untungnya kita bawa center dan juga ada yang pakai hp jadi situ ada yang video Bukan video ini, ada yang video ini juga pakai uh, bridge. Kebetulan kita punya tenda eh, itu dapat sepaket, ada center, ada kompor, dan ada juga peralatan camping lainnya. Jadi dua tenda kita. Nah, udah kita naik lah, lumayan tuh jalannya. itu lancar, kayak naik lancar, naik Terus uh, setelah itu... Uh, tapi setelah kajak itu, kita tuh tetap belum ngelihat ada lampu dan setelah udah agak naik dikit, baru bukit baru lah, kita pondok punya bapak yang jaga dan itu pun hmm. ga pakai lampu uh, kayak gini iya. gitu lampu itu cuma hanya lampu lilin, sentir ya? ah uh, iya sentir. sentir, sentir yang... iya, lampu sentir mm -hmm. dari bongkrong nah, uh, terus kan. akhirnya setelah itu kita ngobrol-ngobrol nah, ya? ngobrol kemudian kita negosiasi pak kalau kita mau okay. camp satu malam berapa, gini gini Kebetulan si Edo ini orang Tagabus ya, orang yeah. Semendo ya, yeah. dan bapak itu juga orang Semendo yeah. ya. Jadi, Jadi kalau sama-sama satu daerah itu ngerasa kayak enak lah kalau buat ibu yeah, beli hati. Mungkin yeah. si Edo teman kita yang negosiasi, harganya kini -kini. akhirnya singkat cerita deal lah ya, deal, Akhirnya uh, kita bayarnya setelah pulang, setelah pulang. Kayak sekarang ini kita bayarnya nggak sih ya, yeah, yeah, benar-benar. Dia dan kita diri tenda dan nih, jam berapa sih kita diri tenda? Diri, diri tenda, Dirin tenda itu lebih seajar isap setelah aja isa, setelah, iya. setelah jadi. itu diri tenda juga gak lama karena kan kita bingung dua tenda malam-malam pada lampu jadi kita dirinya itu ya dengan bantuan lampu sentir dari pondok bawah itu kan lumayan jauh tuh iya, dan Makan juga ini apa namanya pas kita mau diri tenda itu kita tuh bingung karena ada dua pilihan satu yang di atas papan terus kita sudah survei di atas papan ternyata di atas papan itu kata bapaknya udah lapu kurang safety lah kalau nah, aman, aman. Ya. nanti kita takutnya fokus kita lagi tidur jika di blos nggak lucu masuk ke tahun dalam akhirnya kita milih di atas tanah tapi ternyata. agak ngejauh dari pondok bapak itu hmm, tadinya mendekat cuman gara-gara khawatir nanti terjadi apa lagi gitu. ternyata setelah kita tentukan tempat untuk diri tenda setelah udah bangun tenda aku udah selesai semua ya kita di Uh-huh. Mm -hmm.